Rumah gedung, rumah Belanda, pagar ditawat yang di besi. Eh bang, ini rombongan dari mana mau ke mana? Lewat kampung sini kudu permisi. Jadi ya bang nggak tahu ini rombongan dari mana mau ke mana? Nggak tahu bang. Bang, ini bang Adit jauh-jauh dari Jakarta datang ke Kota Depok bang. Datang bukan betul. sembarang datang bang. Eh bang. Betul saya awali kata assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibarat kata omongan orang tua keramat jangan pernah menyakitin hatinya iya bang adit beserta ibu bapaknya datang dengan segala hormat tolong abang terima dengan senang hati jadi abang mengerti Lah udah pastinya bang kalau memang ada maksud datang kemari, gue pengen tahu apa yang ajatin kalau memang bukan lantaran perawan yang di dalam enggak lantarannya bang Adit saya anterin datang kemari begitu bang? Lai, iya bang eh bang ke pasar jumat beli lemari tapi sayang nggak ada anak kuncinya ya, terus? emang nggak salah juragan lu datang kemari tapi sayang sungguh sayang menyipa udah ada yang punya semalam udah ada yang dipimpin pikir katanya udah ada yang DP-in itu kata centengnya Juragan Adilu. bang kalau kata bang Adit cucuk kuburan Cina, kuburan Islam biar bang Adit yang ngajiin biar kata perawan yang di dalam abang bilang udah ada yang punya lempangan begini bang Adit bakal turu jadiin bang Lah urusan perawan apa boleh buat? kalau kau lihat lu bawa wajah apa, salah. coba aku lihat jalan tangannya jadi abang pengen ngeliat bakalnya besar. ah itu lanteng gue lanteng lanteng lah cara belanteng oh cara belanteng iya kamu paling enak main gampang ngomong banyak disengah ngulakan terus jangan banyak ngomong taruh lgur <tuk> uh. tebas <tuk> lgur ngelak-lakan wujuk nih si bocil songong juga nih awas baik-baik pak kesehatan yang curang lo lu jangan kalah malu wan kecil mampu. Lah. Emang jagonya. Ulus sama pakai pensil 2B. Eh Bang, mukul keromong jangan diulir. Tanah licin di lintas kereta. Untuk kereta itu. Lu kalau ngomong jangan asal nyindir tentang nimbak cincin. Tulus. Kabar lu. Praktikal Eh Bang, kentang bukan sembarang kentang, kentang jauh dari kuitang Ke jauh. Eh Bang, lu jangan coba-coba nantang. ntar lu gue masukin ke kurung batang. Ujug serem banget. Muka lu buat tutupin, kau kutang Lempek tuh, musik. Eh lu hati-hati kalau bicara terbatok pal, halo gue bela dua. Jutukan daging kali. lu banyak paco so. tuh. awas musik. Hei, hei, hei, besoknya jahitan lu Bang Maju maju bang bang, bang bang bang besok dia mau Nah, udah bang, amat. Roma Roma udah selamat Romani udah boleh masuk Hei bang, Romani udah boleh ah. masuk? masuk? Jabo Abang udah jatuh itu barusan Enak aja nih Baru segitu udah boleh masuk Masih ada Jabo Abang? Masih ada bang, bang. Sekarung Turunin deh bang Eh bang lu sama dia boleh menang tapi sama gua belum tentu kalah maksud abang Bini lu udah siap jadi janda bakal bang, yakin banget mati Balik ya. lagi bang iyalah golok nih tempat mantap nyora. ya. ya.